Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kembali lagi di channel Derosa Rosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, sudah subscribe. Nah, kebetulan pada saat ini saya mampir di Aneka Motor ya. Okay. Dengan Om Andre. Om Andre, Om Andre saya okay. kenal. Yeah. Nah, Om Andre ini sebagai ownernya di Aneka Motor. Nah, Om Andre, mohon izin alamatnya sama nomor telepon Om Andre. Oke, okay, alamat kita ada posisi di Jalan Kavling Pemda Raya. Oke, okay. nah, Karawaci, Tangerang, nomor nomornya 227 tujuh dua, tujuh dengan dua ratus delapan puluh enam, dua ratus dua puluh delapan, dua ratus dua puluh delapan, dua ratus dua puluh delapan, dua ratus tempat puluh delapan, dua ratus dua puluh delapan, dua ratus dua langganan juga udah banyak Alhamdulillah iya. nah teman-teman untuk di daerah Perum kebetulan di sini ada Aneka Motor lumayan cukup besar mungkin harganya bisa merekomendasikan teman-teman yang membutuhkan kendaraan khususnya mobil SUV dan MPV iya nah Om kita mulai ya Om Ya. biasanya kalau beli di sini ada promo nggak kira-kira Om benefit-benefitnya buat customer-customer kita kita sih banyak kadang-kadang promonya biasanya tuh untuk paket kredit ya iya Kan, itu per, tergantung unit ya. Kalau unit yang tertentu bisa ada DP rentang 5 juta, 10 juta bisa lima juta, sepuluh juta. Heeh, uh, hmm. yang okay. penting datanya oke okay juga, oke okay gitu. juga ya. Yeah. ada benefit tambahan selain garansi atau apa, Mbak? Oh ya, yeah. ada juga plus garansi mesin dan transmisi ya. Selama satu tahun, Om, ya, yeah, selama satu nah. tahun. Kalau dari otospektor 9 bulan, dari otospektor 9 bulan. Yeah. Untuk sektor untuk ke paket kredit dan garansi nggak bekas tabrak enggak bekas banjir, ya, betul. open kilometernya asli Om ya. iya nah, Teman-teman gak usah khawatir di sini banyak benefit. Apabila teman-teman membeli mobil di sini, proteksi mesin selama satu tahun berserta transmisi juga teman-teman. Oke kita mulai Om. Ya. Ini mobil sih baru dapet nih tahun ya. kemaren. Daihatsu Terios. Terios ya. Terios Extra 2014 Matic. Mobil bekas finishing ya velg racing, oh iya sudah ah, diambil, ada velg racing juga, saya double. Betul, ini pajaknya di bulan April, Om ya. ya. panjang, panjang kan. Berplat ganjil, alamatnya daerah Jakarta, Jakarta Barat. Sudah ah, juga betul. Kondisinya sih saya lihat secara overall masih bagus, ban ya. masih tebal, peleknya mau udah racing, ya. -teman. Warna putih, warnanya favorit. Transmisinya ya. metrik ya, teman-teman ya. ya. Om, Andri mau jual berapa kira-kira? ya kita sih kalau buka harga cashnya Rp135.000 Rp135.000 teman-teman? Ya. oke okay. ya bisa lah kurang-kurang nanti kurang-kurang ya Rp130.000 hmm. putus lah. 130 Rp130.000 putus Om Andre ada paket kredit kira-kira? yang bisa rekomendasi promosi? Ya. paket kredit kebetulan uh, ini baru dapet baru dapet nih. belum dihitungin uh, sama Pak ya? iya tapi sih kita di, di kebetulan sorum kita nih kan kebetulan uh, bagus ya hubungan leasingnya betul kita bisa negosiasi kok buat DPDP dp, -dp Buat dp, dp minim ya. DP range atau 15, barangkali yeah. bisa ya. Nah, teman-teman nggak -teman, usah khawatir ya. Ini mobilnya benar-benar bagus. Tinggal diomongin aja masalah yeah. harga, ataupun yang mau kredit sama Om Andre di Aneka Motor. Yeah. Oke okay, Om, selanjutnya Om. Kita ada Innova ya Om ya? Ya, yeah, Innova G-Manual nih, 2006. Innova G-Manual Bensin nih Om ya? Bensin, 2006. G-Manual Bensin 2006, warnanya warna emas nih. Yeah. Gini, nih. Ini mobil sebenarnya banyak yang cari juga karena Bener. manual. 2006 bensin manual teman-teman. Ya. Benar-benar langka loh sekarang loh Iya. Nah, ini pajaknya di bulan Agustus nepek ya. nih Om. Panjang apa? Ya, nanti bisa dibicarakan okay. kalau pajak. Betul pajak Tangerang. Tangerang ya? Iya, Be Tangerang ini. Tangsel ya? Iya. Jadi nanti bisa Ya bisa ACC juga kok ACCCnya ya kena ya. progresif dia Atas nama kantor apa perorangan? Perorangan om? Perorangan ya Ini bukan alamat kantor loh teman-teman Ya perorangan Pajaknya juga bulan genep ya teman-teman Pajaknya nanti bulan 8 Ngobrol aja sama Om Andre ya. Om ini berapa harganya mau dijual? Ini buka harga 110 110 110 10 Teman-teman ah. 110 Astagfirullahaladzim Murah banget 110 men Amazing. Om Andre nah, bu, Gak salah nih enggak enggak salah bisa kurang lagi nanti kalau udah datang ke sini nah bro 2006 110 bro saya rekomendasi sekali ya teman-teman ya iya. nah kilometernya berapa om ini kilometer baru 100 lebih ya 100 lebihan ya uh -huh. 100 kecil 100 gede 100 tengah-tengah tengah-tengah ya tengah-tengah ya nah. nah om andre saya lupa itu yang kilometernya berapa ini juga sama 100 lebih tapi servis Ser ricot record. servis record. Ah, full pusat ada ya ada ada kunci serep ada buku servis segala macam full ini nah teman-teman gak usah khawatir ya mobilnya bagus-bagus teman-teman nah. harganya benar-benar bagus nih ya. nah ini paket kreditnya udah dihitungin belum kira-kira ini dp25 dp25an mungkin dp15 gitu barangkali Om Andre ya nanti kita lihat data boleh Oke oke oke mungkin kalau 110 dp15 ketemunya 3 jutaan kali ya Ya, betul. kurang lebih ya selama 4 tahun ya Oke okay, selanjutnya Om Andre ya ini ada Toyota Altis. Altis tahun 2014, 2014. tahun 2014, teman-teman. Ya, Vmatic. Vmatic ya, yang paling cukup tinggi ya, ya yang paling tertinggi. sudah lengkap. Sudah lengkap. Platnya genap. Pajaknya April panjang juga, atas uh, nama ya. aktor perorangan. Perorangan. Perorangan. Plat FF itu daerah Jakarta. Jakarta, ya, Jakarta. Nah, ini warna hitam, teman-teman, Vmatic tahun 2014. 14. Berapa duit kira-kira, Om? Ini buka harga cash 210. 210. ah ya bisa kurang nanti. Bisa kurang ya teman-teman ya. Karena memang mobilnya recommended bagus banget. ya dandan nih, Om. Ada kira-kira? Ada, ada, ya? ada, ada PR ya? nggak ada PR, nggak ada PR ya? Teman-teman tinggal pakai untuk harga tinggal ngobrol ya. langsung sama Om Andre. Oke, kilometernya Kilometernya, service record 120, 120 service record full nah. set juga tersedia, teman-teman ya. ya, teman -teman, ya. Brandbird nah. masih bagus, pelet masih bagus, bodi masih kenceng ya. banget, bagus ya. banget. Pokoknya ya. ini mobil benar-benar tinggal pakai. Ya. Nah. Oke, okay, Om Andre Nah, ini ada City Vitek Matic 2007. Honda City Vitek Matic 2007 jarang-jarang langka nih, teman-teman. Ya. Warna silver, ya, bulan 6 Juni panjang, panjang. ya. Aku. berplat genap atas nama. Perorangan Tangerang ya. Eh, Tangerang, oh, yeah, Tangerang. Tangsel. Tangsel ya teman-teman ya. ya. Warna silver, bodinya bagus, mobilnya masih recommended. Harganya berapa, Om? Ini 90. 90 juta. Kilometernya? 100 lebih juga. 160 ya. 160-an. Nah. nah, ini teman-teman harganya 90 masih worth it ya. Iya. Kira-kira tinggal dinego aja sama Om Andre. Hmm. Untuk secara overall kondisi masih rekomendasi. kaki-kaki ya. ada nggak Kira-kira? Enggak, udah bagus. Semua. Udah bagus semua nah, ya. Sudah ada kondisi ya. Teman-teman gak usah khawatir ya di sini. Di mobil oh, ini siap pakai semua. Siap pakai semua. Digaransikan sama obang ya, Garansi ya. mesin juga dan transmisi setahun. Nah, itu teman-teman. Pokoknya proteksinya bikin teman-teman aman, nyaman ya. ya. Oke, ada lagi obang ini, ini ada promo bagus nih. Oke. Nah, teman-teman. Saya ada yang ketinggalan nih. Satu mobil Honda Jazz tahun 2000? 2004. Tahun 2004, tipe sd EDSI? Eh, Ya. I bertransmisi otomatik ya? Iya, metik Warna merah, mobilnya oh. jarang banget nih teman-teman di pasaran Karena udah mulai langka, rata-rata ini mobil sangat dicari orang Berplat genap, pajaknya di bulan tujuh, panjang tentunya ya Iya, pajaknya panjang Oke, untuk alamatnya daerah Tangerang Tangerang ya, Tangerang kota ya Yes Bu, ini warna merah, kilometernya yang ditempuh berapa bu? Kilometernya dia kurang lebih di, sebentar ya. Oke. Okay. Kilometernya di 167.490. 160an ribu ya. ya. Nah, teman-teman, kilometernya masih sangat worth it. Tahun 2004, cuman 160 ribu, teman-teman. Jaraknya sudah ditempuh mobil ini. Dan harganya berapa, Bu? Harganya 72 juta. Nah, teman-teman, harganya 72, 72 juta cash -nya. Masih nego tentunya ya, Bu? Bisa, ya? bisa nego nah, di tempat. Masih bisa nego di tempat sama Ibu? Sata Lia. Ibu Lia atau Om Andre langsung ya? Iya, sama, sama aja ya. sama Andre Siawan. Oke. Nah, teman-teman, tahun 2004 harganya cuma 72. Kalau menurut saya masih sangat worth it. Betul. Masih sangat rekomendasi. Karena apa mobilnya pun masih cukup bagus ya. Betul. Oh, Bu, ini nggak pernah banjir gak pernah tabrak kan? Gak bekas banjir dan bekas dia ya bekas tabrak. Nah, kilometernya juga masih cukup antik tahun 2004. Iya. Yes. Ada PR kira-kira barangkali Bu? Nggak ada ya, enggak ada, gak ada PR, PR ya. ada ya? Gak ada, gak ada PR. Band -band ya. masih tebal, kaki-kaki masih enak, mesin pun masih enak, metriknya masih enak, harganya pun masih enak, teman-teman. Sudah -teman. langsung aja ke sini ya teman-teman ya. Nah. Oke, Om Andre, ini ada putih-putih mempercayai dua titik CRV 2.4 nah, tahun pemakaian 2013 titik 2012. Nik 2012, pajaknya di bulan Februari, berplat nah. genap, warna putih 2.4. Mobil full service record Honda Permata Serpong. Nah. Yang pertama, terorangan. Benar-benar benar. benar, benar nah, pas, ini ada paket ya. kredit menarik nih. Oke. Okay. DP semurah se apa nih? Maunya nih. Se-Indonesia berapa nah. nih? Cuma DP 10 juta. 10 juta. 2012. Bagus. Data bagus, langsung meluncur ke sini. Angsurannya ya. berapa nih kira-kira? Angsuran saya belum ngapal, kita lihat. DP... Pokoknya DP 10 juta hoternya. Harga hoternya 210 juga. 210 juta 2012 yang 2.4 ya, teman-teman. Nah, pemakaian, pemakaian 2013. Pemakaian nah. 2013 karena bulan 2, teman-teman. Nah. Warna putih bagus banget, recommended banget ya, teman-teman. Full service record Honda Permata. Full service record, kilometernya Full set lengkap cukup worth it, teman-teman. Nah. Ya. 210 ya kurbi harga iya. langsung naik aja teman-teman 2012 DP 10 juta gak ada yang jual lagi DP 10 juta bisa dijamin tarum semua gak ada yang jual nah, DP 10 juta nah bener teman di sini ya di Aneka Motor yang jual paket mobil mewah DP nya Under banget, 10 juta teman-teman Ada siapa? DP 10 juta tidak kadang jual? Yada, ada, nggak <laughs> ada lain. Rata-rata minimal 20 ke atas oh, ya, iya. palingnya 30-an eh. Oke, okay, ini ada Brio nih di samping. Brio. Nah, ini Brio barang antik nih. Oke, okay, Brio. ini tahun kilometer ini. baru 21.000 Brio tahun berapa nih? 2017 Tahun 2017 teman-teman Kilometer baru 21000 Tipenya tipenya E-CVT Tipe E-CVT Metric teman-teman ya dari baru 2017 Tapi yang sudah facelift belakangnya belum ya? Masih ini biasa Ini ya? udah sudah AC digital Oh AC digital teman-teman Ya udah AC digital ini Tipe E yang CVT 2017 facelift ya Depannya udah semi facelift. Ini pajaknya di bulan 9 September uh. Berplat genap atas nama perorangan juga ya Om. Perorangan Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Pres record honda uh, untuk alamat snk Tangerang juga ya, om ya. Bannya juga masih bawaan semua empat partnya. Nah ini yang bikin kita kepo dan seneng. Bannya masih original bawaan dari tahun 2017 ribu Iya. Dua Jadi aman. Kilometernya rendah ya? Iya. Dua puluh satu ribu. teman-teman. Iya. -teman. Mobil antik ini. Warna silver mobilnya bagus ciamik. Harganya berapa om? Harganya nih seratus empat puluh. Seratus empat juta dua Ya, ini mobil boleh dicek kilometernya dan cek kehasilan ke Honda Nah, teman-teman, 140 menurut saya masih worth it Teman-teman, cek deh Tapi DP bisa minim? DP min bisa minim ya? Eh? Bisa, bisa DP 15 juta DP 15 juta? Ya, bisa ini DP 15 juta, ah, sekarang ketemunya berapa empat, sekitar? Empat, lebih dikit Empat lebihan ya? Tiga, nah, lapan, sampai empat satu ya? Oh, empat satu Oke, DP Murah tuh, teman-teman. DP juta bisa ini. Angsurannya rekomendasi. Nyari Tidak mobil antik aja. boleh. Gitu. rio Brio ya, warna silver, kilometer 21.000. Kilometer 21.000. Seratus empat 140 juta masih bisa nego sama Om Andre ya. Gitu. Oke, okay. okay. ada lagi ada ya? Habis Nah. Kebetulan baru jual banyak mobil, jadi stoknya dikit. Bulan ini udah berapa Om kira-kira jualannya? belasan ya. Udah belasan. Iya. Tuh, teman-teman, di Aneka Motor mobilnya benar-benar laku. Baru tanggal 18 aja ya. Iya. Udah sekitar belasan, -belasan, belasan unit. unit. Nah. Berarti sekitar satu unit satu harian kurang lebih ya, teman-teman. Nah, berikut tadi yang kita sudah uraikan ya, Om iya. ya. Semoga teman-teman yang membutuhkan mobil bisa langsung mampir ke Mandre. boleh nah, buat teman-teman, saya doakan biar rezekinya banyak, dilancarin usahanya. Ya. dipermudah dan diberi kesehatan. Nah kalau rezekinya banyak, insya Allah mudah-mudahan beli mobilnya di Om Andre ya okay. lewat Aneka Motor. Ya. Oke. Okay, ada okay. yang mau diomongin om kira-kira? Ya. Silakan datang forum kami ada di Jalan Kapling Pemda Raya. Oke. Okay. Uh, Ngeklik di Google juga ada. Oke. Okay. Uh, untuk warga-warga Tangerang sekitarnya, apalagi di Purwakarta pasti setiap hari kalau kerja lewat tempat kita jadi om. tahu. Oke. Okay. Pokoknya Om Andre fenomenal loh, terkenal di Sejagat Terumnas Tangerang. Ya. Oke okay, teman-teman. Okay. Ada lagi? Sudah, itu aja. Oke. Okay. Terima kasih. Terima atas kasih. Kunjungannya. Sama-sama nih Om Andre, ya. di motor. Terima kasih. Nah teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan teman-teman. Apabila ada yang salah dari kata-kata maupun dari segi penampilan, saya pribadi beserta Om Andre mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup. Wabilaitu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Terosa.